Halo sahabat Halmes Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Saya adalah kontributor utama di channel YouTube Halmes Studio. Halmes Studio adalah channel YouTube yang kami gunakan untuk membagikan pengetahuan yang kami miliki terkait bidang teknologi informasi. Dalam episode ini, super spesial yang hadir kali ini adalah Ignatius Giovan. Baru wisuda tadi pagi, teman-teman jadi ini super spesial banget diundang. Uh, saya pengen ngajak ngobrol tentang gimana sih waktu ngerjain tugas akhirnya ya. Itu tugas itu mata kuliah yang terlalu asik, teman-teman. Yeah. Oke. Okay. Bener nggak, nih Mata kuliah TA itu terlalu Benar asik. Iya. <laughs> yeah. Paling menyenangkan. Yeah. Gio itu kena PJJ, pembelajaran jarak jauh. Jadi semua perjalanan bimbingan, kemudian kuliahnya juga secara online. Boleh cerita nggak nih, Gio, gimana waktu kemarin ngejalanin kuliah onlinenya untuk kuliah online sih udah berawal dari yang kerja praktek sama kebetulan juga sama Cimeli. Iya. Untuk itu terus ngelanjutin topik lalu pada saat tugas akhir itu, ya karena beres juga karena Cimeli sih karena nge-push gitu lawan untuk males. lawannya itu ya males sih. Lebih ke. Jadi ada malesnya nih. Ya, awalnya, Baru kebuka sekarang ya teman-teman. Iya jadi awalnya itu soalnya uh, ya jadi pengen tebahan terus tuh bawaannya tidur lah kalau di rumah itu itu sih kendalanya ya terus karena cimeli juga ngepus jadi ada keinginan untuk kebelesin juga makanya akhirnya beres Berarti kemarin waktu PJJ bimbingan terus ngerjain TA-nya ini perjuangan juga ya di rumah ya? Ya lumayan sih. Ini gimana nih, ngadepin saya yang sebetulnya termasuk bawel juga ya. Ngomongin terus, ayo, ayo, mau ngontaknya juga. Kadang-kadang bisa malam gitu ya. Nah, itu kamu coba cerita nih, gimana? Nah, kalau menurut saya, justru itu sih yang bikin saya yang jadi semangat ngerjainnya. Oh, gitu hmm. berarti jadi kepengen untuk beres itu ada. Berarti kalau hari ini wisuda berkah dari yang kemarin uh, apa namanya? dicerewetin segala iya iya. Oke, terima kasih Gio. Gio ada tips and trick ya selain yang dicerewetin ngefek itu gitu buat Gio. Ada nggak tips-tips lain yang Gio lakukan supaya progresnya tuh kan Gio termasuk yang uh, dengan silabus tanggal-tanggal itu kan ngikutin dengan baik gitu ya. Boleh kasih tips and trick buat teman-teman? Kalau untuk saya sih, saya ngerjainnya per itu, per poin-poin. Jadi misalnya poin ini udah selesai, saya laporan lah anggapannya ke Cimeli. Ya, untuk yang selanjutnya gimana. Mungkin kayak gitu sih. Selalu komunikasi dengan baik ya. Ini teman-teman ya. suka saya panggil Zoom juga nih. Kadang-kadang malam juga ya. Wah, terima ya. kasih buat kesabaran nih salah satu mahasiswa saya yang sabar teman-teman. Pas gladi resik kemarin, terus kan kita malam kemarin tuh ada acara farewell party sampai acara hari ini. sekarang gimana nih perasaannya GIO? ya menyenangkan lah, udah udah bebas lah masa kuliah, <guliah> Udah selesai. kalau cita-cita ke depan GIO mau gimana nih? mungkin sih untuk sekarang dia ya, pengennya kerja kayak teman-teman yang lain lah juga di Jakarta gitu. Okay. Uh, mungkin untuk hadapannya pengen keluar negeri sih, pengennya <guliah> hadapannya. Oke. Okay. Sebagai penutup mungkin ada pesan-pesan dari Gio buat teman-teman yang mungkin saat ini lagi proses bimbingan juga mengerjakan tugas akhirnya dan saat ini sih kita masih PJJ ya pembelajaran jarak jauh. Nah silakan ada pesan-pesan nggak nih dari Gio yang barusan Wisuda baru banget nih tadi pagi teman-teman Wisudanya silakan. Hmm, okay, mungkin untuk teman-teman ya kudu dilawan sih rasa malasnya itu rasa oh. pengen ketebuhan kudu dilawan biar cepet beres lah. Yang penting uh, kewajiban untuk kayak menyelesaikan skripsi atau tugas-tugas lainnya tuh beres, itu aja sih. Terima kasih Gio. Sekali lagi selamat buat wisudanya hari ini. Juga buat teman-teman semua yang hari ini wisuda. Sukses buat cita-citanya juga. Semoga obrolan singkat ini bisa memotivasi teman-teman untuk lawan rasa malesnya. Ayo kerjakan, yeah. karena begitu ngejalanin prosesnya memang kerasa mungkin berat, tapi ketika hari ini yeah. wisuda Senang banget teman-teman ya, saya juga ya, ikut lega. bahagia buat teman-teman. Oh, lega tuh ya kata lega. kata Gio. Demikianlah obrolan kita kali ini sambil nunggu menu makan siangnya kita siap. Semangat untuk Indonesia, terus belajar dan berkarya. Sampai jumpa di video inspirasi lainnya hanya di channel YouTube Kalma Studio. Terima kasih. Makasih Gio.